Halo. Saat ini tim BWA sedang berada di pondok pesantren Raudotut Tolibin, desa Sidorahayu, talang pondok Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini insya Allah kami akan meresmikan yaitu uh, salah satu program yang ada di BWA TCIT yaitu Tebar Cahaya Indonesia Terang yang difokuskan untuk membantu saudara-saudara kita khususnya kaum muslimin serta masyarakat Indonesia pada umumnya yang mana mereka masih kesulitan dalam hal penerangan Dengan adanya program TCIT yang ditanam di, di, di pesantren kami ini kegiatan di malam hari Alhamdulillah lebih maksimal Terima kasih banyak Semoga amal jariah Untuk para wakif khususnya Dan juga pada badan wakaf Al-Qur'an Oleh karena itu Yuk kita bantu saudara-saudara kita Yang masih membutuhkan penerangan Dalam segi apapun